Bagaimana jika dioda ini konslet? Apa yang akan terjadi? Ini adalah sebuah resistor Komponen ini bisa dipasang terbalik. Dioda ini panas Tidak semuanya komponen yang kecil seperti ini adalah kapasitor Cara mengubuh kumparan ini berbeda dengan cara pengukuran dioda dan kapasitor